kotoran walet dengan cara ini Oh uh, bisa menginapkan burung walet dengan cepat teman teman ya. lagi dengan saya TR channel kelai apa kabar teman-teman semuanya mudah-mudahan sehat uh, semua di rumah ya bersama keluarga ya uh, dan hari ini uh, saya mau on perdana uh, rbw ukuran 4 kali 8 ini jadi ini tepatnya tanggal 3 bulan 4 saya akan on perdana rbw 4 kali 8 uh, jadi uh, nanti saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua teman-teman skriber saya uh, tata ruang di dalam kepada teman-teman semua, saya berbagi pengalaman uh, dan baru kemarin selesai pekerjaan di RBW ini ya. Uh, ini, uh, ini RBW 4 kali 4 kali 8, terbuat dari kayu ya. Uh, bahannya, materialnya kayu semua. Uh, dan RBW ini jauh dari pemukiman teman-teman ya. Uh, RBW ini menggunakan uh, panel surya uh, yang 150 dan akinya yang 100. Uh, karena Uh, RBW ini sangat jauh dari pemukiman dari kampung merasa ya uh, nanti saya akan memperlihatkan kepada teman-teman uh, tata ruang di dalam uh, skatnya bagaimana twitter tariknya bagaimana saya akan memperlihatkan kepada teman-teman nanti oke okay. uh, kita lanjut saya mau perlihatkan kepada teman-teman semua uh, setelah itu baru saya on perdana oke okay. jadi teman-teman uh, sebelum mengaktifkan atau onkan RBW harus di Uh, selesaikan betul-betul dulu, dulu ya jangan uh, terlalu keburu-buru nah, ini saya pakai seng pelat uh, saya kasih keliling ini di dalam di luar rbw supaya tikus tidak mudah masuk ya nah, ini saya kasih seng pelat semua keliling di rbw ini Nih. jadi uh, saya pasang seng pelat mencegah supaya tikus tidak masuk Uh, dan, di, di, dan di dalam sebelah dalam lagi teman-teman saya pakai gini juga ya uh, supaya tidak uh, tikus mungkin tikus boleh masuk menggali tanah tapi di dalam ada lagi untuk pencegahannya saya pasang uh, seng plat model begini uh, saya kasih keliling ini teman-teman ya uh, saya kasih seng plat keliling uh, dan uh, kemarin saya ada uh, buat video Uh, dalam pekerjaan RBW ini uh, merubah LMB nya ya ini bekas ladang bekas ladang tahun kemarin teman teman ya nah uh, kemarin LMB nya menghadap sebelah gunung ini teman teman ya jadi saya uh, beri masukan kepada pemilik RBW uh, usahakan pindah sebelah sini nah, jadi ini sudah saya pindah jadi ukuran LMB nya itu 80 kali 1 meter ya teman-teman Itu kemarin sebelah sini Ini ya Nah itu saya tutup Dan saya ganti sebelah sini Ini bikin agak lebar LMB nya Kemarin di situ teman-teman ya Saya pindah sebelah sini Supaya mempermudah burung walet untuk maneuver masuk ya Itu manfaatnya oke okay, kita lanjut pengecekan di dalam saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua teman-teman sekalibar saya bagaimana tata ruang RBW 4 kali 8 ini ya nah ini teman-teman jadi RBW ini sangat jauh dari pemukiman perjalanan ikut sungai kelay ini kurang lebih 30 menit bahkan sampai 45 menit ya ini pas banjir teman-teman ya Uh, tadi saya menempuh pakai ketinting uh, selama 45 menit karena keadaan banjir sungai ya. Nih, jadi kelilingnya bersih itu sudah bersih supaya tidak mudah tikus lompat. Uh, dan ini saya kasih sengplat semua teman-temannya. Oke, okay. uh, saya tulis di sini on perdana tanggal 3 bulan 4 2022. Nah, ini teman-teman ya ini bukan hoax teman-teman ya nanti 3 bulan selanjutnya saya akan membuat video uh, lihat respon dan lihat hasil dari on perdana ini oke kita masuk ke dalam uh, kita cek ke dalam uh, bagaimana tata ruang walaupun di bawah belum 100% jadi teman-teman ya uh, saya pakai kotoran walet yang sudah saya rendam uh, supaya untuk uh, merangsang burung cepat masuk cepat menginap teman teman ya uh, sudah saya hambur di keliling rbw di dalam rbw ya uh, supaya harum aroma walet bisa tercium oleh burung walet ini teman teman kotoran walet nah oke okay. kita lanjut ke dalam nah teman teman uh, sebelah dalam ini saya kasih seng pelat ini gunanya supaya tikus itu dia memanjat seng plat ini untuk mencegah Uh, tikus masuk ke dalam teman teman ya ini saya pasang seng plat semua keliling rbw ini nah, teman teman boleh cek tuh uh, nanti 3 bulan selanjutnya saya akan share video lagi bagaimana uh, responnya tuh teman teman ya nah, jadi keliling sepanjang 4 kiri 8 ini saya kelilingi seng plat teman teman ya tuh seng platnya Tuh. Nah jadi teman-teman uh, Sekarang kita naik ke atas uh, Dan ini lubang puitnya ya uh, Lubang terjunnya saya bikin los uh, Ini saya tidak pakai sekat Seharusnya di bawah ini pakai sekat teman-teman ya uh, Tapi saya buat lantai 2 uh, Pakai sekat Oke kita lanjut naik ke atas Nah uh, ini pakai tangga samping teman-teman <tuh> Nah <tuh> Ini lubang terjunnya ukuran uh, 1 meter setengah kali 2 meter oke. nah ini oh, hari ini saya mau uang perdana uh, ini lubang kuit nah itu lubang terjunnya uh, terus ini lubang terjun uh, oke okay, sudah dibikin sekat uh, ini saya buat sekat teman-teman saya buat sekat antara ini di lubang terjun sama ruang inap. Oke, kita lihat ke dalam. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dalam dilapisi aluminium foil. Uh, Twitter sudah 545 teman-teman ya. Nah ini sudah sudah dirapikan. Uh, jadi ini kasih racun tikus tuh, racun tikus. Sudah ditaburi racun tikus Oke okay. Nah hari ini saya mau on perdana EBW oh, 4 kali 8 ya uh, Jadi ini Twitter tertarik Menghadap ke atas teman temannya Tuh uh, Twitter tarik Terus Ini lubang terjunnya saya buat uh, 4 kali 2 Teman-temannya kali 2 ya tuh lubang terjun los ke bawah Tuh Nah, jadi saya mau kemarin LMB-nya sebelah bawah saya tutup terus saya buka itu teman-teman ya tuh karena ukurannya terlalu kecil dan saya lebarkan 1 meter kali 80 saya buat oke okay. hari ini saya mau on perdana nah teman-teman sebelum on di onkan ini tekniknya teman-teman ya ini kotoran wallet jadi nggak usah terlalu pakai biaya mahal, cukup kita menggunakan uh, kotoran walet aja teman-teman ya. Ini saya sudah rendam satu malam. Nah ini kotoran walet. Dengan cara ini uh, bisa menginapkan burung walet dengan cepat teman-teman ya. Pakai kotoran walet. Uh, jadi ini saya hambur di sini nanti uh, di lubang poitnya selempar di sana selempar semua hambur Oke okay. nah, caranya gini teman-teman ya hmm. Hmm. Nah. Hmm, kita aduk-aduk hingga rata ya Nah teman-teman boleh coba di rumah kalau on perdana itu pakai kotoran walet direndam satu malam ya dibiarkan satu malam biar aromanya keluar semua kita uh, lanjut on perdana. Jadi saya pakai uh, suara panggil triple queen teman-teman ya. Itu uh, LMB-nya terjun tuh langsung disambut puit pertama, puit kedua di bawah. Oke okay. ini saya perlihatkan kepada teman-teman semua. Uh, tata ruang rbw 4 tadi delapan. nanti setelah tiga bulan saya akan buatkan video lagi teman-teman boleh simak lagi nanti ya video saya saya akan share perkembangannya bagaimana mudahan ada cintanya teman-teman ya mudahan rbw ini ada cintanya pemilik rbw bisa tersenyum dan tidak galau ya oke kita keluar Nah, nah ini on perdana uh, tanggal 3 bulan 4 2022 Ini on perdana rbw 4x8 Nah saya perlihatkan ruang mesin teman-teman Ini saya pakai Piro MUI 88 teman-teman ya Nih saya pakai Piro MUI 88 uh, Saya pakai flash uh, toshiba uh, suara panggil triple queen uh, dan saya pakai aki yang S100 kontrol pan, panel tenaga surya yang 150 itu teman teman ya uh, settingan poleman nanti saya akan buat video lagi teman teman Tuh, jadi saya buat semua nah, teman teman uh, kunci kesuksesan adalah ada pada diri kita sendiri kesuksesan ada pada diri kita sendiri. Jadi kunci ini saya tahan dulu, sengaja saya tidak serahkan ke pemilik RBW selama tiga bulan ya. E, karena kalau saya serahkan kunci ini langsung kepada pemilik RBW, takutnya nanti pemiliknya keluar masuk ke dalam RBW untuk mengecek e, nanti burung walet merasa terganggu, tidak betah di dalam teman-teman ya. Saya tahan selama tiga bulan. Uh, setelah saya buatkan video nanti, saya perlihatkan uh, hasilnya kepada teman-teman. Baru saya serahkan uh, kunci kepada pemilik RBW. Oke, okay. kita on perdana pada sore hari ini. Ini tepatnya jam sudah jam 5, teman-teman ya. Uh, bagus untuk on perdana. Sebenarnya itu jam 4, teman-teman ya, -teman, pas burung walet untuk bermain. Kadang-kadang jam 5, jam 6 itu burung walet makan tidak uh, merespon suara ya. Oke. Okay. Kita cek, kita on perdana Oke, okay, kita on perdana teman-teman ya uh, Ini kolomnya Arah jam 8.30 Jangan sampai jam 9 ya Mendekati sedikit Ke arah jam 9 Oke okay. Ini sudah on perdana Tepatnya jam Jam 5 kurang Teman-teman ya Oke okay. Kita kunci ini air aki sudah saya tambah kemarin Ada saya buatkan video Oke okay. nah, Ini 3 bulan Sekali baru di Cek kembali Lihat Responnya Lihat hasilnya Jadi teman-teman Lihat respon surat panggil yang bagus itu Bukan dari Luar ya Melainkan di dalam rbw Yang menginap ya itu baru hasil nyata nah kita akan cek nah ini sungainya banjir teman-teman ya nah itu sudah suara ada suara sudah nah itu Nah, kita tunggu berapa menit, teman-teman. Ya, kita lihat respon burung tuh mulai ada di atas, teman-teman. Uh, jadi, ini on perdana uh, untuk sementara ini, burung belum ada main. Ya, uh, jadi saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua nanti tiga uh, bulan ke depan responnya, tapi kita lihat bukan di, di luar, teman-teman. Ya, uh, kita akan cek di dalam. Uh, misalnya banyak yang menginap ada yang menginap itu berarti sudah bagus uh, mudah-mudahan ada cintanya teman-teman ya jadi pemilik RBW uh, bisa tersenyum uh, saya mohon doa dari teman-teman juga buat uh, rumah burung walet ini uh, mudah-mudahan uh, ada berkahnya ya jadi saya mohon dukungan dan doa dari teman-teman semua teman-teman sekari bersaya uh, dan ini Uh, on perdana tanggal 3 bulan 4 2022 oke okay. uh, nanti saya akan memperlihatkan ke teman-teman subscriber saya tiga bulan ke depan ya uh, minimalnya tiga bulan uh, tapi maksimalnya itu 6 bulan teman-teman ya oke okay. uh, jadi untuk respon yang bagus itu bukan dari luar teman-teman ya bukan langsung burung banyak itu, itu tidak benar jadi Uh, untuk melihat respon yang bagus itu uh, di ruang inap teman temannya Sudah berapa kali saya uh, menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa melihat respon suara yang bagus itu bukan dari luar uh, Melainkan di dalam ruang inap uh, Nanti kita akan cek nanti tiga bulan ke depan Oke okay, teman-teman uh, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua teman-teman subscriber saya Uh, jangan lupa dukung channel saya teman-teman ya di like di komen di subscribe oke okay, sampai jumpa di video selanjutnya.